mulai rambutnya yang hitam sayang, saya sayang alangkah senang hatiku Bersama Jauh Jauh Sayangku hanya untukmu. Alright, terus ya. Eh, hey. request. Eh, uh, barangkali Deloitte. Ada yang lapar deh. Titik Noda. Sore itu langit menjadi gelap. Asik.